Saya lihat You Why you come here? You You You You, you come You come. Yuk, <laughs> guys. Ini anak gua, guys. Ini namanya ini namanya Leo Leo Francisco. Ini namanya ring. Leo guys. Hi Leo. Look at me. Hi Leo. Dulu dia nggak bisa lihat, guys. Ini Leo Black. Ini Leo Black King. Ini Leo Black King. Ini Leo Ahmad. Ini Leo Ahmad. Ini Leo Ahmad semua ada Leonya. Ini Leo Abdullah. Leo Ahmad, Leo Abdullah, Leo Blacking, Leo Francisco. Ning ngendeng-ngendeng itu, itu, ini itu. Mau mandi ya nanti tak mandi di India guys saya mau pindahin dia ke sini nanti sekolah kemarah ada nganang nganang nganang atau nganang nganang nganang atau nganang nganang nganang sekarang gak bisa lihat guys tadinya kan gak bisa lihat sekarang dia udah bisa jalan makanya dia tahu kesini hmm aku cari kamu aku mampu nangis aku nangis tadi tahu gak? kamu dibuang sama si kakek, aku cari kamu, tayang-tayang, atau yang tayang, ini si black ini, enti hello, inti semsem sayton <tuh -midi> ini yang paling bunsu ini guys, ini bunsu, Leo, ini yang paling cantik, ini kayak orang ibu, ya? Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Leo, Leo, mm -mm, mm -mm, mm -mm. cantik mereka, guys. Aku tuh sayang sama mereka, guys. Sayang banget, mereka anak gue. Ini anakku si Leo. Ini juga si Leo, semuanya namanya Leo, pertamanya namanya Leo. Ini si Leo, Black King ini ya. Leo Black King, Leo Black King, Leo Black. Leo Blacking. Jadi mereka itu kayak panasan ke sana, pindah ke sini. Aku cari kamu, aku nangis tadi, aku pikir kamu dibuang. Aku kacian cuma kamu dibuang ke sana. Si Leo ini, guys. Kita angkat mereka. Ini sakit marah. Sini, sini, sini. Sini, tempat kamu dulu. Udah ke situ kamu kan dingin ini, udah ke sana, sana, ke sana, jangan masuk ke dalam. nanti sakit marah ya, nanti kamu dibuang, nanti aku kekinangan kamu, aku nangis nanti. kamu di sana aja ya, kamu di sana. udah bisa jangan guys. Aduh, it's Subhanallah of my life, it's one of my life, nikmat one of my life, it's one Alhamdulillah my life, it's beyond aduh, uh, subhanallah, jadi guys tadi itu kucing, aku biasa sudah biasa sama si kucing ini jadi aku nggak mau kehilangan dia, aku itu lihat dia seperti ada getaran di hati aku merasa dia itu seperti manusia, kayak anakku sendiri gitu, aku lihat dia itu geram gitu. Oh, dulunya dia nggak bisa lihat. Terus aku berusaha aku cuci matanya begini guys, dulu kayak gini, ya. kayak gini. Terus aku mandiin, aku cuci matanya sehingga matanya itu bisa dibuka belebar gitu. Akhirnya semuanya dia sempurna. Cuman kakinya belum bisa, dia masih kecil banget. Tadi aku nangis. Aku udah biasa kalau bangun pagi mau ke tempat di sana itu langsung aku Aku, aku sapa dia. Nah, aku kasih namanya Leo. Semua mereka pada lihat gitu, pada datang. Dulunya mereka takut, kirain aku ini jahat gitu. Tapi sekarang aku bilang Leo, mereka ndak langsung datang ke tempat aku gitu. Kayaknya aku itu sayang sama mereka. Mudah-mudahan si kakek nggak pindahin nanti kakek itu. apa namanya oh, susah, nggak susah. Tapi sering marahin aku karena kotorannya. Tapi si, tapi si kucingnya ini sayang gitu dia kan masih kecil kalau dia udah bisa main di luar nanti dia keluar sendiri kan dia jalan-jalan oh, di jalan besar karena ini kucingnya kucing jalanan gitu mana nggak teganya kalau kita buang dia kan masih kecil masih nyusuin gitu tadi aku benar-benar nangis sampai saya ya Allah semoga dimanapun kucing itu baik-baik gitu sehat gitu tapi rupanya dia memang baik-baik, tempatnya malah di tempat kipas, mukaib di situ. Cuman si kakek nggak bolehkan di situ karena dia nanti beol, nanti kencing gitu. Jadinya aku tadi keluarin, aku letak lagi tempat biasa. Kalau tempat biasa itu, disitunya itu ada ini apa namanya tuh, ada tempat yang tempat lamanya itu kan panas. gitu kita kasihan sama dia, walaupun dia kucing itu dia juga ciptaan Allah. Oh, jadi kita harus ber, oh, berbaiki dia oh, kenapa dia di sini bisa melahirkan mungkin Allah berikan dia tempat ini karena hati manusia di sini ada yang baik gitu aku ngambil begitu makanya aku kasihan sama dia guys.